Selamat, Selamat datang kembali di, di Rambut Nih ramalan buat kamu minggu ini bersama saya Jus Adiest dan saya Ariza Ares. Seperti biasa kitab Zeus akan kita buka buat minggu ini. Jadi kita akan menyampaikan ramalan ramalan untuk kalian semua di minggu yeah. ini agar hidup kalian tidak tersesat. Biar lebih tertata, jadi bisa mengantisipasi buat lebih tenang. lebih tenang. Langsung saja yang pertama. Yang pertama ada Aries. Aries di sini kalian untuk diminta bersiap-siap merasakan rasa kekecewaan yang dalam. Karena di minggu ini kalian akan merasakan kekecewaan dalam hal apapun, kita cukup positif ya <laughs> yang pertama, karena bersudih. kita masih di ramalan yang pertama, tapi sudah disuruhkan dengan diselurkan. Aries yang akan mengalami kekecewaan ya. tapi tenang saja Aries, karena di minggu ini, kalian cukup menghindari pertengkaran, hmm. dan juga fokus dalam penyelesaian masalah, ya. kita akan menyampaikan sisi positif dan juga negatif hmm. ya walaupun banyak negatifnya oh, yang, yang kedua, ada Taurus hindari argumentasi dengan rekan kerja di minggu ini karena kamu akan mengalami masalah keuangan, ini cukup, apa namanya kayak kemarin, sebenarnya hmm. dua minggu yang lalu si taurus ini Seharus. akan mengalami penurunan finansial kayaknya terus penurunan terus nih iya terus. penurunan terus karena kamu terlalu bekerja keras iya. bekerja keras itu kan boleh tapi lebih baik kerja terus ya lanjut ada gemini gemini ini perlu memulai memberikan peluang investasi pada minggu ini karena kalian minggu ini punya masalah ekonomi jadi perlu perinvestasi investasi yang menabungkan kan kak nggak cuma dalam bentuk celengan baby, baby tapi bisa dalam bentuk jalanan investasi anggribut iya anggribut juga ter ya okay. cancer Cancer diminta untuk menghindari investasi Wah ini malah kebalikan uh. Karena si Cancer ini seharusnya berada di posisi yang cukup nyaman Nah untuk Cancer yang jomblo Ini kesempatan yang baik buat melamar Benar. seseorang Tapi perlu diingat juga, juga. Melamar nggak cuma menyatakan aku serius sama kamu enggak cuma memakai cincin tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ada pembuktiannya juga. Iya, itu kata dewi Yunani. Iya. Saya lupa namanya karena panjang namanya. Ya. Jadi langsung lanjut aja. Ada Leo. Bagi Leo yang bekerja di bidang kesehatan akan menoe hal sukses. Selamat, selamat buat dokter-dokter yang berzodiak Leo mengalami kesuksesan. Iya, karena kan ini. masih pandemi juga. Iya. Ah, cuaca juga ekstrim mungkin banyak yang merian pergantian cuaca iya. lebih banyak ini yang pro. Berobat. Ada si Virgo disarankan untuk membuka peluang bisnis di minggu ini. Jadi nggak cuma rebahan-reban aja, kita terus menekankan buat teman-teman di rumah jangan cuma rebahan, tapi perusahaan melakukan aktivitas Aktifitas. produktif juga. Produktif juga. Bagi Virgo yang sembeluk akan ada saat yang tepat untuk mengungkapkan cinta. Jadi jangan pernah hmm. pelan-pelan, pelan-pelan, jangan ngegas. Iya perasaan orang nggak bisa dipaksa iya. kayak gitu. Selanjutnya ada Libra ini untuk Libra, Libra ini cobalah untuk menghindari kesalahpaman kecil karena akan berdampak besar kepada masa depanmu jelas, jelas. apapun yang kita lakukan hari ini akan berdampak di masa depan apapun ya cobalah menebar kebaikan sebanyak mungkin walaupun sedikit dia, jadi tetap menebar kebaikan karena itu berpengaruh buat masa depan Masa depan. Ya. oke lanjut selanjutnya ada si Scorpio nah Scorpio ini diminta untuk lebih bisa mengontrol amarah karena Scorpio juga terkenal karena amarahnya emosional orangnya ya Iya, jangan sedikit-sedikit marah karena nah. karir dan bisnis tergantung dari apa yang kamu kontrol Ayo. di dunia ini Ayo. kan ada yang bisa dikontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol ya. yang bisa dikontrol antara emosional kita. kita dan itu yang paling berpengaruh sebenarnya. Ya. Selanjutnya ada Sagitarius Sagittarius jangan terlalu mudah stres karena akan berakibat pada tekanan darah pastikan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan mengonsumsi jus buah segar. Iya oh. perlu perlu. Itu. Jadi asupan-asupan nutrisi ke dalam ya. tubuh ini buat Sagitarius sangat diperlukan. Jangan dalam hal, hal keuangan uh, kamu yang setidaknya Takhtarius juga dilarang meminjam uang kepada siap siapapun di waktu ini. ini, karena mungkin keuangan juga sedang menurun. <laughs> jadi ya berusahalah berhemat Oke, lanjut. Ada Carpe Ada beberapa peluang menguntungkan bagi para pengusaha yang setidaknya Carpe bisnis akan berkembang dengan pesat dan baik. Meskipun begitu, tidak perlu pesimis dan stres dalam menjalininya Perlu dinikmati dalam meniti karir. Iya. Enggak usah dilanda stres, buang. Umum masih muda, apalagi masih muda, perlu dibuang stres yang enggak perlu. Bahagiain aja ya Iya. Yeah buat senang aja buat senang, buat senang, aja. senang aja jadi jangan dibikin stress. jangan dibikin stress. lanjut ada aquarius nih untuk aquarius minggu ini ada Kita mengucapkan selamat, selamat karena minggu ini minggu kalian lagi-lagi berbahagia ya? karena jika kalian adalah seorang Aquarius kalian akan mendapatkan promosi jabatan yang baru Iya yeah. di minggu ini kita Aquarius ya, ya kita Moga Aquarius dapat promosi jabatan yang benar-benar iya -benar, yeah. nah untuk bagi kamu Baju. yang jomblo kamu akan jatuh cinta di minggu ini selamat lagi buat selamat Aquarius. Aquarius kamu akan jatuh cinta di minggu ini Enggak tahu sama dekat sama siapa ya yang penting kamu akan jatuh cinta. jatuh cinta dalam hal kesehatan Aquarius cukup diminta beristirahat jadi nggak ada suatu kekurangan apapun, iya. dia cukup diminta peringatan aja, terserat. karena masih dalam apa namanya lingkaran kering, keberuntungan, kering, keberuntungan jadi santai-santai saja. Ya tips buat Aquarius yang cumblo, kita belum selesai bahas Aquarius ya, karena ini cukup menarik buat dibahas. Kecelar cintamu dengan cara yang paling manis. Kamu masih jatuh cinta sama orang harus dikejar Kek, dengan sama. cara yang paling manis. Iya. Selamat buat Aquarius sekali, sekali lagi, nah buat zodiak yang terakhir ada si Pisces. Pisces diminta untuk berhati-hati dalam perurusan dengan kolega bisnis. Masalah kecil akan berdampak pada kesalahpahaman yang besar. Jadi perlu dikontrol lagi juga buat Pisces. Iya. Jangan sampai membesar-besarkan hal kecil, apalagi dalam bisnis. Nanti akan bertambah. Iya. Kedepannya Dupanya. tetap akan bertambah. Bagi para Pisces yang cemburu akan mendapatkan kebahagiaan mungkin, iya. mungkin ya. Masih sekedar mungkin. Jadi tetaplah berpikir positif dan berpikir negatif mungkin itu mungkin aja itu aja dari kami ya ya so, untuk minggu ini ya semoga mencerahkan satu minggu ke depan nantikan rambut mi berikutnya biar hidup kalian tercerahkan jangan lupa bernafas saya Jose Des. saya Risa Ares sampai jumpa di rambut mi selanjutnya dadah